Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara melihat Komentar yang spam di channel youtube kita Oke teman-teman Langsung aja kita klik google chrome Lalu kita klik youtube Kita tunggu sebentar Kita perhatikan sudut kanan satu dua muncul ya kita klik kita klik YouTube studio Oke okay. kita tunggu sebentar ya Buka kita klik komentar komentar Oke okay. ya di sini ditandai tanggung... nah, jawab ini dia kemungkinan spam alhamdulillah jadi di channel youtube saya komentar yang spam tidak ada jadi informasi untuk teman-teman jika ingin mengajukan monetisasi komentar spam harus nol ya jangan lupa jadi hati-hati dengan komentar spam itu aja dulu untuk sharing hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh